lagi dengan Animalat Channel, channel yang mengulas tentang ras kucing yang ada di dunia, mengulas tentang sejarah, ciri-ciri, sifat, perawatan dan kesimpulan. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Kucing adalah hewan peliharaan yang sangat populer di seluruh dunia. Meskipun mereka semua memiliki beberapa kesamaan, seperti bulu halus dan kebiasaan menjilat diri, ada beberapa kucing yang memiliki ciri-ciri unik yang membedakan mereka dari kucing-kucing lainnya. Berikut adalah lima kucing unik yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Pertama, kucing sping. Kucing sping, juga dikenal sebagai kucing tanpa bulu, adalah kucing yang sangat unik karena tidak memiliki bulu sama sekali. Kucing ini memiliki kulit yang halus dan bisa terlihat seperti kucing yang tidak memiliki rambut sama sekali. Kucing sping juga terkenal karena memiliki telinga yang besar dan mata yang lebar, sehingga memberikan wajah mereka tampilan yang sangat unik. Kucing sping adalah salah satu ras kucing yang menarik perhatian banyak orang karena keunikannya yang tidak biasa. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang kucing sping, termasuk asal-usul mereka, karakteristik fisik, dan sifat-sifat unik yang dimiliki oleh ras ini. Asal-usul kucing sping, kucing sping pertama kali muncul di Kanada pada tahun 1966. Seorang peternak kucing bernama Miltaun belajar bahwa salah satu kucing betinanya memiliki gen yang mengakibatkan kebotakan yang tidak normal. Ia kemudian membiarkan kucing tersebut dengan kucing-kucing lainnya yang memiliki sifat yang sama untuk menciptakan ras kucing sping. Karakteristik fisik kucing sping, kucing sping memiliki penampilan fisik yang sangat unik. Mereka tidak memiliki bulu, sehingga kulit mereka terlihat dan terasa seperti karet. Kulit kucing sping dapat bervariasi dari putih hingga coklat tua, dan mereka seringkali memiliki bercak atau belang di kulit mereka. Kucing sping juga memiliki kumis dan bulu di sekitar telinga dan jari-jari kaki. Kucing sping juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar, dengan berat yang bisa mencapai 8 hingga 12 pon. Mereka memiliki kepala yang bulat dan lebar, dengan telinga yang besar dan menonjol. Mata mereka besar dan bulat, dan seringkali berwarna hijau atau kuning. Sifat-sifat unik kucing sping, selain penampilannya yang unik, kucing sping juga memiliki sifat-sifat yang unik. Mereka adalah kucing yang sangat suka bermain dan beraktivitas, dan sangat aktif dalam berinteraksi dengan manusia. Mereka seringkali sangat ramah dan suka menjadi pusat perhatian. Kucing sping juga sangat cerdas dan bisa dilatih untuk melakukan trik dan perintah. Mereka sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari pemilik mereka dan seringkali tidak senang jika ditinggalkan terlalu lama. Meskipun kucing sping tidak memiliki bulu, mereka tetap membutuhkan perawatan khusus. Kulit mereka harus sering dibersihkan dan dijaga kelembapannya, dan mereka perlu diberi makan dengan diet yang seimbang untuk menjaga kesehatan mereka. Kesimpulan, kucing sping adalah ras kucing yang unik dan menarik, dengan penampilan fisik yang sangat tidak biasa dan sifat-sifat yang cerdas dan ramah. Meskipun mereka membutuhkan perawatan khusus, mereka adalah teman yang hebat dan bisa menjadi hewan peliharaan yang sangat menyenangkan bagi pemilik mereka. Kedua, kucing Munchkin, kucing Munchkin unik karena memiliki kaki yang sangat pendek. Ini terjadi karena mutasi genetik yang menyebabkan tulang kaki mereka lebih pendek dari biasanya. Kucing Munchkin terkenal karena kelucuan dan tingkah lakunya yang menggemaskan. Meskipun Munchekin ada kutu. adalah salah satu jenis kucing yang unik dan menarik perhatian banyak orang karena memiliki ciri khas yang sangat mencolok, yaitu kaki yang pendek. Meskipun kaki mereka pendek, Muncekin tetap aktif, lincah dan sangat ramah. Sejarah Muncekin dimulai pada tahun 1991 ketika seorang wanita bernama Sandra Hocenedel menemukan seekor kucing betina dengan kaki pendek di bawah truknya di Louisiana, Amerika Serikat. Ia memberi nama kucing itu Blackberry, dan kemudian dikawinkan dengan kucing lokal. Hasil persilangan tersebut menghasilkan anak kucing dengan kaki pendek yang kemudian dinamakan muncekin. Muncekin menjadi sangat populer di kalangan pecinta kucing karena ciri khasnya yang unik. Namun, ada juga beberapa kontroversi terkait dengan keberadaan kucing muncekin. Beberapa orang khawatir bahwa kondisi kaki pendek pada kucing muncekin dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti masalah tulang dan sendi. Namun, Hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung kekhawatiran tersebut. Kucing Muncekin memiliki sifat yang mirip dengan kucing lainnya. Mereka sangat aktif dan suka bermain. Mereka juga sangat pintar dan mudah dilatih. Muncekin juga sangat ramah dan senang bersosialisasi dengan orang lain dan hewan peliharaan lainnya. Muncekin memiliki berbagai warna bulu yang menarik, seperti coklat, hitam, putih, abu-abu, dan bahkan kaliko. Bentuk tubuh mereka umumnya kecil hingga sedang, dengan berat badan berkisar antara 2,5 hingga 4 kg. Dalam hal perawatan, munchekin tidak membutuhkan perawatan khusus. Bulu mereka harus disisir secara teratur untuk menghindari kelebihan rambut atau membentuk kusut. Mereka juga perlu diberikan makanan yang seimbang dan rutin dibawa ke dokter hewan untuk pemeriksaan kesehatan berkala. Secara keseluruhan, kucing munchekin adalah kucing yang ramah, pintar dan aktif. Meskipun terdapat beberapa kontroversi terkait dengan kaki pendek mereka, banyak pecinta kucing yang masih memilih munchekin sebagai hewan peliharaan mereka karena keunikan dan sifat yang menyenangkan. Ketiga, kucing bengal. Kucing bengal adalah hasil dari persilangan antara kucing domestik dengan kucing leopard Asia. Kucing bengal memiliki bulu yang sangat indah, dengan motif belang dan corak yang memukau. Mereka juga dikenal sebagai kucing yang cerdas dan sangat aktif, sehingga membutuhkan perhatian dan stimulasi yang cukup untuk tetap sehat dan bahagia. Kucing bengal adalah salah satu ras kucing yang sangat populer dan diminati oleh banyak orang di seluruh dunia. Ras kucing ini berasal dari persilangan antara kucing domestik dengan kucing leopard Asia, yang merupakan spesies liar yang hidup di hutan-hutan Asia. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa fakta menarik tentang kucing bengal, mulai dari asal-usul hingga sifat dan karakteristiknya yang unik. Asal-usul, kucing bengal pertama kali muncul pada tahun 1960-an, ketika seorang penangkar kucing bernama Jin Subgen Mill mencoba melakukan persilangan antara kucing domestik dengan kucing leopard Asia. Hasil dari persilangan ini adalah kucing dengan bulu yang cantik dan pola yang unik. Kucing bengal pertama kali diakui sebagai ras kucing oleh The International Cat Association KICA, pada tahun 1983. Ciri fisik, kucing bengal memiliki tubuh yang besar dan kuat, dengan otot yang terdefinisi dengan baik. Mereka memiliki bulu yang pendek dan tebal, dengan warna yang beragam seperti coklat, kuning, atau merah. Pola bulu mereka juga unik, dengan garis-garis atau bintik-bintik yang mirip dengan kucing leopard Asia mata mereka biasanya berwarna hijau atau kuning dengan beberapa individu memiliki mata biru sifat dan karakteristik kucing bengal dikenal memiliki sifat yang aktif dan ceria mereka sangat pintar dan mudah dilatih dan seringkali dapat dilatih untuk melakukan trik-trik sederhana seperti membawa mainan atau memanggil nama mereka kucing bengal juga sangat menyukai perhatian dan seringkali mengikuti pemilik mereka di sekitar rumah meskipun aktif dan ceria Kucing bengal juga memiliki sifat yang lembut dan penyayang. Mereka sangat akrab dengan pemilik mereka dan seringkali ingin bermain dan bersosialisasi. Kucing bengal juga sangat ramah dengan anak-anak, dan dapat menjadi teman yang baik bagi keluarga dengan anak-anak. Perawatan, kucing bengal membutuhkan perawatan yang relatif mudah. Mereka hanya perlu disikat secara teratur untuk menghilangkan rambut mati dan menjaga bulu mereka tetap bersih dan sehat. Kucing bengal juga membutuhkan lingkungan yang cukup luas dan aktif, sehingga pemilik harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup ruang untuk bermain dan bergerak. Kesimpulan, kucing bengal adalah ras kucing yang sangat populer dan diminati oleh banyak orang di seluruh dunia. Mereka memiliki pola bulu yang unik dan sifat yang ceria dan lembut. Meskipun mereka membutuhkan lingkungan yang luas dan aktif, kucing bengal relatif mudah dirawat dan dapat menjadi teman yang baik bagi keluarga dengan anak-anak. Jika Anda mencari kucing yang ceria, aktif, dan menyenangkan, maka kucing bengal adalah pilihan yang bagus untuk dipertimbangkan. Keempat, kucing Scottish Fold. Kucing Scottish Fold unik karena memiliki telinga yang melipat ke bawah, memberi mereka tampilan yang sangat lucu dan imut. Ini terjadi karena mutasi genetik yang mempengaruhi bentuk dan ukuran telinga mereka. Meskipun mereka terlihat imut, penting untuk dicatat bahwa mutasi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan pada beberapa kucing Scottish Fold. Kucing Scottish Fold adalah salah satu ras kucing yang memiliki ciri khas telinganya yang dilipat ke bawah. Ras kucing ini berasal dari Skotlandia dan sangat populer di seluruh dunia. Scottish Fold memiliki kepribadian yang lucu, ramah, dan bersahabat, sehingga sangat cocok sebagai hewan peliharaan. Sejarah Scottish Fold pertama kali ditemukan pada tahun 1961 di sebuah peternakan di dekat Kupar, Angus, Perthshire, Skotlandia. Seorang peternak bernama William Ross menemukan seekor kucing dengan telinga yang dilipat ke bawah dan kemudian memberikannya nama Susie. Kucing ini kemudian dikawinkan dengan kucing lokal lainnya dan menurunkan anak-anak dengan telinga yang sama. Setelah beberapa tahun, Ras kucing Scottish Fold resmi diakui oleh The Governing Council of the Cat Fancy (GCCF) pada tahun 1966. Ciri fisik Scottish Fold memiliki tubuh yang gemuk dengan bulu yang halus dan lembut. Salah satu ciri khasnya adalah telinganya yang dilipat ke bawah. Namun tidak semua Scottish Fold memiliki telinga seperti itu. Ada yang telinganya lurus seperti kucing pada umumnya. Scottish Fold memiliki mata yang besar dan bulat dengan warna yang bervariasi, mulai dari hijau, biru, kuning, dan bahkan heterokromia, dua warna mata yang berbeda. Kepribadian, Scottish Fold dikenal sebagai kucing yang ramah dan menyenangkan. Mereka sangat menyukai perhatian dan dapat menjadi teman yang baik bagi pemiliknya. Mereka juga cerdas dan mudah dilatih. Scottish Fold senang bermain dan sangat cocok untuk hidup di apartemen karena ukurannya yang kecil. Mereka juga dapat hidup bersama dengan anak-anak dan hewan peliharaan lainnya. Perawatan Perawatan Scottish Fold cukup mudah. Bulu mereka perlu disisir secara teratur untuk menghindari kerontokan bulu yang berlebihan dan mencegah bola bulu yang terbentuk di dalam perut mereka. Selain itu, kucing ini juga perlu diberi makanan yang sehat dan seimbang, serta rutin diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan. Kesimpulan Scottish Fold adalah ras kucing yang populer dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Mereka sangat cocok untuk menjadi hewan peliharaan karena mudah dirawat dan dapat hidup bersama dengan anak-anak dan hewan peliharaan lainnya. Namun, sebelum memutuskan untuk memelihara Scottish Fold, pastikan bahwa Anda sudah siap untuk mengambil tanggung jawab dalam merawat mereka. Kelima, Kucing Likoi. Kucing Likoi juga dikenal sebagai kucing Werewolf. Adalah kucing yang unik karena memiliki bulu yang terlihat seperti wol atau rambut manusia yang menipis. Mereka memiliki kulit yang sangat gelap di sekitar mata, hidung, dan telinga, memberi tampilan yang agak menyeramkan. Kucing Likoy baru-baru ini diakui sebagai ras resmi dan menjadi semakin populer di seluruh di kucing Likoy, mengenal ras kucing dengan penampilan seram tetapi manis. Kucing Likoi, juga dikenal sebagai Werewolf Jet, adalah ras kucing yang unik dengan penampilan yang menyerupai Serigala atau Werewolf. Kucing ini memang memiliki penampilan yang sedikit menyeramkan, tetapi mereka sangat manis dan lembut. Kucing Likoi menjadi semakin populer di kalangan pecinta kucing karena keunikan mereka dan sifat yang menyenangkan. Asal-usul Kucing Likoi, Kucing Likoi adalah hasil dari persilangan antara kucing domestik dan kucing liar yang ditemukan di Amerika Utara. Kucing liar tersebut memiliki genetik yang unik dan menyebabkan mereka kehilangan sebagian besar bulunya. Kucing-kucing ini lalu diambil oleh sekelompok peternak di Tennessee, Amerika Serikat pada tahun 2010 dan kemudian dikembangbiakkan secara selektif untuk menghasilkan ras kucing yang lebih stabil. Ciri-ciri fisik kucing likoi Salah satu hal yang paling mencolok dari kucing likoi adalah penampilan mereka yang mirip serigala atau werewolf. Mereka memiliki bulu yang tipis dan rapuh dan seringkali memiliki rambut di sekitar mata dan wajah. Warna bulunya dapat bervariasi, tetapi coklat keabu-abuan dengan bercak-bercak hitam dan putih adalah yang paling umum. Meskipun mereka memiliki bulu yang sedikit, kucing likoi sangat lembut dan halus ketika disentuh. Mereka memiliki tubuh yang sedang, dengan kaki yang panjang dan kencang, serta mata besar dan bulat yang menawan. Sifat dan perilaku kucing likoi Kucing likoi dikenal sebagai kucing yang lembut, ramah dan sangat menyenangkan mereka sangat aktif dan senang bermain tetapi juga suka bersantai dan tidur di dekat pemilik mereka kucing likoi biasanya sangat dekat dengan keluarga mereka dan tidak suka ditinggalkan sendirian terlalu lama mereka juga dikenal sebagai kucing yang cerdas dan mudah dilatih kucing likoi sangat suka bermain dan bisa diajari untuk melakukan trik-trik sederhana seperti mengambil bola atau menjatuhkan mainan pada pemilik mereka perawatan kucing likoi Meskipun kucing likoi memiliki bulu yang tipis, mereka tetap memerlukan perawatan seperti kucing lainnya. Bulu mereka perlu disikat secara teratur untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya. Selain itu, kucing likoi juga memerlukan perawatan kesehatan yang rutin seperti pemeriksaan gigi, vaksinasi, dan perawatan mata dan telinga. Kesimpulan, kucing likoi adalah ras kucing yang unik dan menarik dengan penampilan yang seram tetapi manis. Mereka sangat cocok untuk keluarga yang aktif dan suka bermain dengan hewan peliharaan mereka. Meskipun mereka terlihat sedikit aneh, kucing likoi memiliki sifat yang ramah dan mudah dilatih, serta perawatan yang relatif mudah. Namun, karena kucing likoi masih dianggap sebagai ras yang baru dan tergolong langka, harganya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan ras kucing lainnya. Itulah lima kucing unik yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Meskipun mereka memiliki ciri-ciri unik yang membedakan mereka dari kucing-kucing lainnya, penting untuk diingat bahwa setiap kucing adalah individu yang unik dan memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi, jika Anda mencari kucing peliharaan yang unik, pastikan untuk memperhatikan kebutuhan dan kepribadian kucing tersebut sebelum memutuskan.